Perhatikan dolar Australia USD berpotensi terkoreksi. Bias harian pergerakan dolar Australia USD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tahanan di bawah area resistan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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.7756 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.77302. Sekian analisa forex untuk tanggal 18 Mei tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212